Mm . -hmm. Nggak ngajinya enggak, aja pakai beko gitu. Klasik. <tuk> Hapes <tuk> <tuk> ayo kita ambil pancingnya di belakang Ayo. Ayo. ayo. Oke, okay. sini kan. Cing, apa kamu uncu ini nak? Ini kebaikan. Hey, sana <tuk> tangkap pancingku. Baik kan? Sintya kamu uncu? Pancingnya udah ada mana upaya, al kita yang pancing di pantai dapet ikan. Ada apa? Cuma dapat buat ibu ayo kita, ayo guys. kita lanjutin. Jutin. Kita pergi. sih ini. nya kita pergi mama panci kita mau sih <tuh> Pasang umpannya gimana dengan pais? Iya udah ah, Umpannya tuh hilang Lagi nih Sekayang paisa kita mancing Ya. Ya. Habis saja makan kompon Pais? Ha, mana, Pais? Wah. Tapi punya Habis enggak itu? Itu enggak. Itu dimakan Pais. Ikan di pasai ibu Bunda nggak mau ya. Oh iya nanti ikannya dimasak Bunda. A few moments later Bunda, kami dapat ikan banyak masa ingin enak-enak kami akan jemputin banyak ikan makan. Wow, ini hasil mancing semua? Ya Yakin? oh Oke, okay. nanti Bunda masak Tapi kenapa enggak ada yang luka ya bibirnya ikan? Hmm, mencurigakan ini <tuh> Bunda masak dulu. Sambil kita menunggu Bunda, kita mandi. A few moments later. Ya saya kita itu kasih tahu Bunda kalau kita bohong kita dosa ayo ah! Ikannya dai pasang ke kan dai pancing asinya oh.